Astronot Cendong dan Chai Guze membuka parka modul eksperimen Wentian pada pukul 16 malam pada hari Kamis 17 November 2022 dan mereka memulai aktivitas luar angkasa selama 5,5 jam atau berjalan di luar angkasa di luar stasiun luar angkasa Tianggong. Pasangan tersebut memasang perangkat untuk menghubungkan modul inti Tianhe Tianhe dengan modul Wentian baru yang diluncurkan ke stasiun pada 31 Oktober. Ini akan memungkinkan astronot untuk bergerak lebih mudah dan bebas antar modul saat berada di luar stasiun tanpa memerlukan lengan robot untuk menukur mereka di sekitarnya. Chen dan Chai juga mengangkat kamera paru nama di luar modul Wentian dan memasang pemegang di lengan mekanis kecilnya. Hal ini memungkinkan dua lengan robot Tianggong masing-masing berukuran 33,5 kaki atau 10,2 meter dan 19,6 kaki atau 6 meter untuk terhubung membentuk satu lengan yang lebih panjang untuk pertama kalinya. Liu Yang yang menjadi wanita pertama Cina di luar angkasa pada tahun 2012 tinggal di dalam Tianggong untuk mendukung rekan-rekannya selama perjalanan di luar angkasa. Tiga astronot Zenzo-14 tiba di Tianggong pada awal Juni. Mereka melakukan dua perjalanan ruang angkasa sebelumnya pada bulan September dan akan segera bersiap untuk pulang. Misi berawak berikutnya, Zenzo-15 yang akan meluncur di atas roket March 2F dari pusat peluncuran satelit Jingguan di Gurun Gobi sebelum akhir tahun. China meluncurkan pesawat ruang angkasa Targo Tianzhou-5 ke Tianggong pada 12 November untuk mengirimkan perbekalan sebelum misi berawak yang baru. Awak Tianzhou-14 akan menyambut tim Tianzhou-15 di atas Tianggong untuk melakukan serah terima awak orbit pertama China. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait astronot Tianzhou-14 China menyelesaikan perjalanan luar angkasa ketiga dan terakhir mereka.